kali ini siapa jurinya bang? jurinya Opa Setunggal Oh <laughs> punya TDC pun oh. gimana nih Opa persaingan sangat, sangat banget sengit banget nih sangat sengit sih sangat sengit ya kan? Uh. Gimana, ya? ketemu lagi sama gue di RCTV Indonesia hahaha <laughs> kita udah sampai di blok M nih ramai rame banget Gap, ternyata Gap, yang main mantep uh. kan ramai kan? iya, rame rame rame nih yang main emang mau ada apaan Bang? kita challenge gua mau ngeliat skill-skillnya mereka nih kita adu battle sama mereka dan kita kasih hadiah baik by... hei Linghan kita puncaw hey. aja Sama ada yang punya TDC Indonesia Opa! Wih! Ada Opa nih! Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Ada Om Nata, kita aja ngobrol Om Nata dulu Wih! Ada Om Andi sama Om Nata Saya ngomong Om Andi sibuk banget nih sih Mau ganti proyek dia Mau ganti proyek, iya Dia mau main rally kayaknya Gila ya, ya. ya, tau kan yang pakai baju biru itu siapa? Gila itu mah! DK kita itu udah kemana mana-mana ya. Yo, ih. Nah, Yui. itu yang pakai baju biru itu DK kita itu namanya mm. Om Robin. Dedek, pak oh. sini. Woi, keren. Wih. Nah, Om Nata. "Elu berani enggak buat challenge 3 round melawan Om Robin?" Berani enggak? Oke, cep Berani enggak katanya? Oh, Oke okay lah, siapa takut ayo kita gas. Kita gas. Langsung 3 round. Yang menang kita kasih hadiah. Oke, okay. mantap Om. Siapin kit lu sama mental lu Om. Jangan kita, kita Gas. Om Robin, serius sekali dia. Om Robin, jempol dulu. Mana jempolnya dulu? Nah, nah. Om dia juga udah siap ntar kita challenge juga. Om Robin udah siap tuh. Udah ngangkat jempol. Gas. kita shoot dulu untuk suite, siapa yang jadi leader dan siapa yang jadi chaser, silahkan om om nata, leader, om robin, chaser, sengaja, enggak lah kali ini siapa jurinya bang? jurinya opa setunggal, Oh <laughs> punya TDC pun ngomongnya oh. <laughs> <om, om>, gua? <laughs> Maunya dia pokoknya, kita komentator-komentator asik aja guys, ya enggak? oke okay. Oke, okay, kamera on semuanya ya Penonton di sana tepuk tangan ya, mana Oke, okay, silakan opa Eh, okay, teman-teman, gue jelasin dulu peraturan ya, gue jelasin dulu peraturan ini Ini tiga round Jadi satu chaser, satu leader, itu satu uh, gantian, dan itu satu round Tiga kali, yang menang tiga kali atau menang dua kali Langsung menang dapat hadiah ...sponsor by Helihan, ya kan? Oke, okay. Opa silahkan. Ready, ready? 3, 2, 1, 2. go! Open angle dari Om Nata, Om Robin. Masih mengejar. Hati-hati di situ. Ya, mantap. Om Robin open angle besar sekali, Oke. Om Nata sangat tenang sekali. Sikan! Ya, dan pilih. Gimana nih? mbak hasilnya Gimana, uh, Pak? Untuk yang rang kedua ini eh Warmota ini kenapa? Utama Om Robin tadi uh, di sini dia yang lurus. Oh, oke, okay. agak lurus ya. Iya. Yeah. Uh, Om Natas. Om Natas, Om Natas banyak cutting line. Oh, Jadi, banyak mengejar yeah. ya. Jadi punya-punya beberapa kesalahan juga ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi one more time. It one more time. time untuk di round pertama. Gopil pertama kali udah one more time. Bisa one more time. Oke okay. driver ready. Tiga, dua, satu, go. Oh, Om Robin sedikit koreksi di sana. Om Nata agak lurus. Oh, ditempel sama Om Robin dengan Angle Big. Mantap, gas, tempet Om Robin. Om Nata juga sangat tenang sekali. Wow, nice. Nice. Oke. Okay, uh, second round. Second round. Kita lihat ya, dua-dua melakukan kesalahan. Ya, ke second round kita penentuannya. Ketentuannya. Driver, ini. ready? Tiga, dua, satu, go. dari Om Robin, ya dilanjutkan. kita kasih kesempatan untuk uh, rematch atau tidak? Uh, rematch aja deh, rematch aja, karena baru di uh, belokan pertama oke okay, driver ready? seru nih, 3, 2, 1, go! oh ditempel sama Om Nata dengan angle yang kecil Wow, nice. Om Nata berusaha mengejar. Oke. Okay. Oh, Oke, okay, mantap. Round satu, Om Robin menang. Round 1, Om Robin takes the win. Masih ada kesempatan round 2 Om Nata. Oke. Okay. Oke. Okay. Masuk. 1-0. 1-0, Om Robin. Robin. Uh, satu poinnya om nata masih nol oke okay, lanjut round yeah. 2 ready three two one go om robin mengejar koreksi dari om robin ya om oh nggak terlalu sama Oke. Finishnya di situ ya, apa ya? Di, itu, situ, ya. Okay. Okay. di situ, situ ya. Oke. Oke. Round kedua. Round kedua babak pertama berarti. Ya, round dua babak. Eh, round, round dua. Babak pertama. Babak dua. Oh, babak, oh, babak kedua. Oke. Okay. Yes. Driver ready? Tiga. Dua, satu, go! Gap, ini Om Robin bajunya biru, mobilnya juga biru nih Gap. Matching banget, gokil. Om Robin bawaannya kalau main tenang sekali tuh, tuh Emang dari umur udah sangat lecer mainnya. Oh nice, Om Robin sangat tenang. Om Nata juga ganas untuk chasing Gimana nih opa, persaingan sangat sengit Tangan banget sengit nih Sangat sengit sih Sangat sengit ya kan, menurut uh, gimana Untuk yang kedua ini Dui <tutuk> deg-degan Gue yang deg-degan sebenernya <tutuk <tutuk <tutuk dekat dekat uh, Untuk yang kedua ini gue memilih om Robin Om Robin takes the win yeah, karena yeah. Uh, karena rannya uh, Om Nathan tuh banyak berupa enggak uh, konsisten lebih konsisten Om Robin oh, dari jadi, run leading dan chase nya gitu sih jadi kalau kata juri kita Om Robin itu lebih konsisten lebih man. konsisten tenang segala macam. Om Nata ganas Wih, terlalu ganas doi kayaknya gitu udah dua jadi, round dan dua-duanya udah dimenangin sama Om Robin Om Robin text Dewi. Pule Wan Morten. Kok yang minta Wan Morten om Robin sih? <laughs> <tuk> thank you banget om Nata. Thank you om Nata. Tidak masalah ya. Yo, hey, oh, yeah. emang bikinnya. Thank you banget om Robin. Ini om, thank you. Om Robin dapat hadiah ya om ya dari Helihan. Sebentar saya ambilin. Thank you banget. Nah, ini hadiahnya dari Helihan yaitu Om scoop buat body. Oke oh, oke okay, okay. mantap ya om ya. Terima kasih, terima kasih, om. om. om gue mau ngobrol-ngobrol bentar nih om. Lu uh, triknya dan tipsnya apa nih buat main bisa tenang dan bisa juara di sini? Oke. Banyak latihan. Om, om Robin tahu gue setiap jam 12 siang di sini main sendiri ngelatih skill gokil. Thank you banget om waktunya dan selamat sekali lagi. Ya, terima om. Eh, jangan kemana-mana dulu, Gap. Ada lagi, Bang? Oh, ada terus. Ini minggu depan kita ketemu lagi dengan peserta yang berbeda dan kita challenge mereka untuk main di sini, memenangkan pertandingan ini. Thank you lagi sekali lagi buat Helihan yang udah ngesponsorin acara kita ini.